Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers hi Lovers serta Leslar Lovers Dimanapun kalian berada Selamat siang selamat berjumpa Dan bergabung kembali di channel Kesayangan kalian DevaTV Yang akan mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kucurah Dan Rizky Bilar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 Ada gambar spesial vitamin bahagia nih untuk kita semua para fans Sejati si Leslar Sudah di up ya, saja ya, di channel youtube Freshtick Production Ini kolaborasi Rudi Salim bersama idola kesayangan kita Ini luar biasa para ya, Vlog dari production Freshtick Ini para yang membuat kita semakin bangga Dan semakin bahagia Karena Rudi Salim ini menyampaikan Eksistensi Leslar ini selalu saja stabil menjadi nomor satu Wow, Masya Allah banyak persahabat ya Alhamdulillah eksistensi mereka tetap stabil persahabat ya Mudah-mudahan dukungan selalu banyak dari orang-orang baik dan orang-orang hebat Momen tersebut pun direpost oleh akun Bilar underscore. Ada kalimat yang yang dituliskan Alhamdulillah eksistensi mereka tetap stabil ya Karena kenaturalan, ketulusan dan banyak hal luar biasa dari mereka yang bikin kita nggak bosan mengikutinya Ini salah satu penyampaian yang sangat luar biasa juga bersahabat ya Berkat natural dari Leslar dan banyak hal luar biasa dari mereka berdua yang bikin kita nggak bosan selalu mengikutinya persahabat yang hingga banyak komentar banyak tanggapan dan respon yang diberikan dari para sahabat Leslar salah satunya dari akun Instagram suami saya Asli Anskor Padang mengatakan masya Allah memang mereka natural dan mudah dicintai berikutnya juga komentar lain diberikan dari akun Dia Sudibio. Idola sama fansnya sama-sama klik di hati. Jadi bisa siring jalan apapun komen di luaran sana. Kita tetap dukung dede dan kakak. Pokoknya kita leslaf sejati. Wow, Masya Allah banget persahabat ya. Dukungan selalu banyak dari orang-orang baik yang tulus mencintai Lesti dan kakak Rizky Bilar. Gagabar berikutnya juga persahabat yang kita lihat nih ada momen spesial. Ini kemarin persahabat ya diunggah di IGS nya si Bombo studio persahabat ya ini luar biasa juga dikabarkan si bambu studio ini yang akan menata ruangan rumah baru Lesti dan Rizky Pilar Alhamdulillah persahabat ya mohon doanya semoga dilancarkan si bambu studio ada yang kenal mas gantengnya enggak nih katanya tuh persahabat ya pasti kenal dong idola kesayangan kita kebanggaan kita semua warga konohan kita lihat juga di kolom komentar banyak tanggapan yang diberikan dari akun marni8582 ini kayaknya yang mau menata ruang rumah Leslar deh, lihat di Instagramnya, kayak desain interior gitu, kata bersahabat ya. Kita lihat jawaban komentar dari akun Toporasi. Iya, benar tadi aku pas lihat Instagramnya, juga gitu pasti menata rumah baru Leslar, biar semakin keren lagi. Wow, Masya Allah banget ya, doakan saja, mudah-mudahan dilancarkan dan dimudahkan apapun urusan dari idola kesayangan kita berikutnya para ya ke vlognya kolaborasi Rudy Salim dan Leslar, ini luar biasa saat Rudy Salim ini bertanya kepada Idola kita persahabat ya Siapa sih yang paling bucin Dan tentu idola kita menjawab Persahabat ya terutama Rizky Bilar Kata kakak Bilar ini sama-sama Bucin persahabat ya ini cute banget aduh Masya Allah banget ya <guluh> Kalau kata dedek sih dedek Lebih bucin, kalau kata kakak Bilar Mereka memang sama-sama Bucin persahabat ya cute Gemes banget saat melihat Mereka persahabat ya mudah-mudahan mereka sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Di sini banyak tanggapan juga yang diberikan dari fans sejati, salah satunya dari akun The Hacker mengatakan kalau menurut sih dari awal saja si kakak selain bucin. Ch Cemburuan, bin posisi, persahabat, ya dan jawaban atas yang ditanya. Kalau Lesti nyanyi dua sama mantan, Kakak, bila harga apa-apa profesional, gak yakin tuh dia paling gak boleh bersahabat ya. Jangankan duet, Kakak dengar nama Rizky aja dia pundung. Masya Allah, banyak persahabat ya, sebegitu cintanya terhadap... Lesti Kejora Masya Allah mudah-mudahan selalu menjadi Imam yang baik untuk Idola kesayangan kita Dede Lesti Kejora Berikutnya juga persahabat yang kita lihat di sini ada sebuah ugan juga nih Momen masih di vlognya Presti Production Persahabat ya Ini juga ada sebuah pertanyaan Kepada Dede Lesti Kejora Sasa Kris pilar di mata Lesti Dede Lesti menyampaikan Menjawab persahabat ya bahwa tidak olas tanpa seorang reski bilar itu mati rasa persahabat ya. luar biasa mereka memang saling melengkapi saling mengisi satu sama lain masya allah panutan semua orang mudah-mudahan selalu menjadi sasak inspirasi untuk banyak orang nah kita lihat juga persahabat ya momen ini dirilis kembali oleh ager leslar anis korsik ada kalimat sen juga yang dituliskan Konten yang alir seru dan menginspirasi 44 menit lebih, beneran gak berasa kalian bisa nonton selengkapnya di channel youtube prestigeproduction.id persahabat ya Memang luar biasa, seru banget konten ini persahabat ya, banyak pelajaran yang kita ambil dari ide lagi saingan kita Dan dalam komentar, kita mendapatkan info juga persahabat ya di sini kita lihat ada komentar dari aku Novia Riza sembilan mengatakan di konten ini kakak bilang lagi bangun rumah mungkin sekitar satu atau dua tahun lagi selesai. Masya Allah nambah lagi satu rumah mungkin ini yang dibangun Pak Aswin ya Tabarakallah menyalur terus rezekinya anak baik. Semoga kalian sehat selalu dan semakin sukses kesayangan. Wah, wow, Alhamdulillah kita melakukan info bahagia juga bahwa Kakak Rizky Bilar Ini dikabarkan lagi membangun rumah satu lagi persahabatiah ya, Yang akan selesai, yang akan rampung sekitar satu atau 2 tahun lagi Mudah-mudahan saja semuanya lancar dan semuanya dimudahkan dan berikutnya persahabat ya ini ada unggahan terbaru info terbaru nih cuplikan dari acara CAL Cinta Abadi Leslar buat episode besok ya perhatikan ini seru banget. Ini info langsung dari Kak Rangga Syahid persahabat ya jangan lewatkan tayangan Cinta Abadi Leslar CAL besok minggu jam 13 waktu Indonesia Barat persahabat ya. Pokoknya ini seru banget episode-nya, persahabatnya jangan sampai lewatkan nih. Apalagi episode nanti besok bakal ada kolaborasi juga nih dengan Atta Halilintar di acara Cinta Apa di Leslar. Wow, seru banget persahabat ya. Di akhir tentunya ini cute banget. Kakak Bilar ketakutan sampai tentunya digendong oleh Lintar. Ini cute, jangan sampai lupa persahabat ya. Mudah-mudahan dukungan selalu banyak untuk karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment.